Saya seorang rockers. Ha, bekas. Macam ustaz lah. Hmm. <laughs> Soalan saya, saya dah tak main lagi gitar sekarang. Isteri saya marah sebab tak ada masa dengan dia. Kerana saya sekarang pergi kuliah sekitar Selangor. Masalahnya sekarang, isteri saya larang saya pergi mengaji. <laughs> ha, biarlah. Rockers. Tak roka lah kalau bini marah gini. <laughs> Aku roka-roka sungguh Maaf tak? Ha, bini tak mahu marah. <laughs> Baik. Bila dulu dia duduk main gitar je. Main gitar ni bukan kata salah tapi sampai lebih sangat pada hak. Lepas Islam ni bukan agama-agama penghalang. Semua tak boleh. Semua tak boleh. Tak. Islamlah agama semua boleh. Yang tak boleh awak marinas. Islam agama boleh cari duit Jangan sampai melampau batas Tak balik rumah Tak keringgah masjid Sampai tak semayang cari duit Islam agama membenarkan sokan Jangan sampai buka aurat Islam agama membenarkan nyanyian Jangan sampai bukan mahram Menyanyi depan mahram Karaoke pula Laki puan-laki puan je puan cantina nah? Islam agama yang membenarkan melancong Melancong lah Jangan sampai tak semayang Faham tak? Ha, Islam agama yang membenarkan kita berehat-rehat tepi pantai. Jangan sampai pakai bikini. Jadi macam bewok. <tid> Duduk tepi patah. Ada banyak benda yang boleh dalam Islam. Maka muzik itu juga. Jangan sampai sampai nak muzik. Jadi benda harian matlamat hidup kita. Dia hanya sampingan saja Matlamat kita. Untuk beribadah kepada Allah. Baik. Sekarang ini dia bagus dah. Tinggal dalam pakai muzik. Nah, tapi bini pula. Marah dia pergi kuliah. Jawabnya. Tolabul izlmi fari datun alal kulli muslimin wa muslimatin menuntut ilmu agama bukan saja suami bini pun kena menuntut ilmu agama jadi kalau dia kesunyian di rumah kita pergi kuliah bawa isteri kita faham mula-mula dia tak suka lama-lama dia akan suka insyaallah lepas kuliah bawa bini berhenti singgah mana-mana makan cha kuih kiau ketang goreng batu bepang celup tepung banyak juga Nak ah okey lagi tu ni mum mu kuliah mum tinggal bini seorang di rumah duk main lipat baju nak ha jadi jadikan kuliah itu hiburan bagi isteri kita nak ha soalan seterusnya